pertama? Ah okay, iya ya. Iki ini besar, ada yang besar. Ambilin yang besar. Ada juga yang besar, ada. Buat Hmm. ada habis tapi masih kayaknya nah? hmm ini uy di masuk nah nih Pak Dhi, ini yeah. ini berapa nih Pak Dhi, satu porsinya biasanya 5000 5000 ya iya yeah, kalau ini 5000 5000 ya iya iya lo udah cek wah cek oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys berjumpa kembali di channel YouTube Bambang Putra Halo sahabat kuliner, salam munyah, ya. munyah, munyah, mantap. Oke, jadi guys, kesempatan video kali ini, guys, kita akan mencicipi ya salah satu uh, jajanan pinggir jalan lagi guys. Itu di belakang saya, itu ada penjual pentol ya, uh, itu namanya segar sekali guys. Ini saat ini saya berada di desa Rasau ya, Kecamatan Renah Pemenang, Kabupaten Merangi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, yang belum subscribe, dan yang baru menemukan channel ini, silahkan support ya support dan dukung channel ini agar lebih berkembang. Oke, okay, terus, nah ini guys, pentolnya. Oke, okay, assalamualaikum Pak de Waalaikumsalam. Uh, mau izin bikin konten Ia, ya. Iya, iya, iya. Oke, okay. ini dengan Pak D de siapa ini? Pak de pairan Dengan Pak de pairan guys ya. Yeah. Oh iya. Yeah. Ini jualan apa ini Pak D? Jualan pentol. Pentol ya? Yeah. Boleh dilihat. Boleh. Oke. Okay. Wah ah, ini. Wah. Oh, iya. uh, nah besar, ini, ya, ini besar, ada yang ya. oh, besar. Ini. Ambilin yang besar. Ada oh, juga yang, ada besar. yang besar. Ada. Buat pentol kalau udah habis tapi masih kayaknya. Nah? Hmm. hmm. Nih, Wih di nah. masuk. Nah, nih Pak Di. Ini ya. Ini berapa nih Pak Di? Satu porsinya. Biasanya 5.000. 5.000 ya? Iya, kadang ini 5.000. 5.000-an ya. Wah, wow. masuk. Nih, uh, masuk. Ini guys. Hmm. Nih Pak Di. Ini ya. Pak Di uh, asli warga sini atau gimana ini? Warga, ya warga p 3 Oh, warga sebelah ya? Iya, sebelah ya. sebelah. Iya, oh, ya. <laughs> ya, ya warga sebelah ya berarti ya. Iya, <laughs> iya. Ya. <laughs> <laughs> Ini hmm. jualannya dari jam berapa Pak Jam 7 lah. Jam 7 ya, jam, hmm. tujuh ya nah. jam tujuh pagi ya, Berarti jam 7 pagi itu udah standby sini ya? Iya. Oke, ini hmm. Uh, makanya di depan SMP ini atau ada yang lain, Pak? Ada. Ya. Hmm? Pagi di Min. Oh paginya di Min. Min, ya. Hmm, terus. Hmm? Terus uh, jam 9 di SD. Oh, jam 9 di SD ya? Oh. Ya. Uh, jam sepuluh di ini SMP. Oh, SMP. Oh, berarti ada tiga tempat ya? Ya. Oke, okay, oke. Okay, siap, siap. Jalirin deh. Oke. Okay. Siap. Kecil-kecil. Pakai uang nggak? Hah? Pakai. Oke. Okay. Kecap. Ya. Nih, nah pelan-pelan ya, pelan-pelan, tingkat kanan kiri ya. Hmm. ya. Nih, makasih. <laughs> Tadi berarti ada di tempat Pak Di ya? Iya. Tempat, tempat di main, di main, SD, di SMP, SMP ya? SD, ya. SMP ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin uh, penasaran silahkan aja cobain ya. Oke ya. Pak Di, saya bungkusin Pak Di. Iya. Uh, kira enak ya? ya, terserah lah terserah ya 5 ya. <laughs> uh, mm, ribu oh, aja? 5 ribu mantep aja nih ini. yang mana? besar kecil? iya gede nih no. oh, oke ya oke okay, ya. okay, guys nah. uh, masuk masuk Uh, oh, oh. wah guys, tinggal ini pakai sambel? wah iya, lengkap pak di oke okay. masuk masuk ini dagingnya daging ayam adin? Ayam, ya, ayam, ayam, ayam, ayam ayam guys nah eh. Mas, masuk. Ini sehari berapa kilo pak? Sepuluh, sepuluh oh, kilo sehari, kilo itu? setengah hari, setengah hari nggak kan? sampai, ya nggak sampai sore. Mantap. Juru itu ya. udah balik. Oh, berarti juru itu hmm. udah pulang Luhur ya? Juru udah di, ya, udah di rumah. Udah di rumah. Ya, ya. berarti tadi bukanya dari jam tujuh, gitu ya. Ya. ya? Jam tujuh. Oke, ada tiga tempat ya di. kedua ya, dua ini ya. Ya, di Rasau. Rasau ini guys. Semua ini pentol Pak Pairan, pentol mie ayam. Teh pentol ayam, pentol, <laughs> pentolan, pentol kuah, pentol ayam. Ya. <laughs> Oke Pak di, terima kasih sama sama. Oke jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan rasanya pentol ini silahkan aja ya. Uh, datang di SMP, kalau nggak ada di SMP, di Man ya? ya kalau nggak ada di Man, di Min ya? ya Itu ini. jam berapa aja Pak di Kalau jam 7 di Min. Jam 7 di Min, ha? Jam 9 di SD. Hmm? Tengah 10 di SD. 10 eh, 10 di apa? SMP. SMP. Tengah 11 di Man. Man. Okay. Man ya, Man Rasau. Man Rasau. Oke, okay, jadi, ya. buat teman-teman silahkan uh, ramein ini ya. Oh, degangnya Pak di ini ya. Ini pentol ayam berkuah. Terima okay. kasih. Kita akan lanjut makan. Oke, okay. cek. Oke okay, guys, kita udah dapat ya salah satu uh, kulinerannya Pak D Pairan ya, yaitu pentol pentol ayam guys ya. Ini saat ini saya berada di Desa Raso, uh, tepatnya ada di uh, depan stadion ya atau mungkin lapangan sepak bola Desa Raso. Oke, okay, kita akan mencicipi salah satu kuliner Pak D uh, <tuh> Pak D siapa? Pak Depairan tadi ya Nah ini nih Ini pentolnya Pak Depairan guys Ini dibungkus Nih Apa namanya Kita Mengulang masa lalu ya Masa-masa Putih abu-abu mungkin Masa-masa SD SMP Nah makanya pakai ini ya Jadi buat teman-teman Jangan di komen ya Untuk soal makanya Emang kita street food pinggir jalan ya Kita nggak membawa tempat Uh, kayak mangkok gitu enggak ya ya kayak gini lah kita akan mencicipin salah satu makanan kuliner Pak di pairan ini guys kita cicip kuahnya dulu gajah ya. bismillah hmm. Wow mantap guys hmm ini baru kuahnya ya Kita cobain Pendolnya ini guys Wow hmm. Kita cobain ya pendolnya Bismillah hmm. Dapat Apa tadi hmm, Kayak Dagingnya ya Ini ya ada putih-putihnya nah, ini. Tuh, itu daging guys. Wow. Kita coba lagi guys. Hmm. Hmm. hmm. Wow. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan pentolnya Pak Deni, silahkan cicipin ya. silahkan cicipin dan hmm, cicipin pentolnya Pak Deni. Ini pada ini berjualan ada di Desa Rasau ya Tepatnya ada di Rasau uh, Kecamatan Renah Pemenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi pastinya Wow Mantap guys Dan ada yang lebih gede lagi guys Nah ini guys bu. Uh. Hmm. Jadi tadi saya beli porsi 5 ribuan guys ya Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau porsi 5 ribu kurang Jadi bisa tambah menurut selera teman-teman gitu Kita coba ini yang gede nih ya Penasaran aku ada apa yang di kediknya? Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Jadi guys, yang gede ini di dalamnya ada isinya lagi guys. Nah, ini dia isi ini apa nih ya hmm, Ini sepertinya kalau nggak salah urat ya atau mungkin daging-daging daging ayam itunya ya itu, itu, itu, itu, itu. Hmm, Wow mantap sekali guys yang kecil ada itu apa ayamnya ayamnya masih terasa guys. Oh, woy, luar biasa guys mantap sekali waktu uh, gigitan pertama tadi masih ada itunya ya uh, kayak apa namanya? Kaldu-kaldu ayamnya masih ada ya. Dicampur dengan kuah-kuah kaldu ini. Wah, mantap sekali guys. Kita makan lagi. Bismillah. Hmm. Kita dapat yang kecil juga, guys. Wow, mantap ya man. ini yang kecil guys. Lampak, ya. Hmm. Kita cobain. Hmm. Oke okay, mungkin konten kali ini cukup ini dulu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dukung dan support channel ini ya Agar lebih berkembang lagi Oke okay. oke okay, jadi guys ya, itu tadi ya Salah satu uh, kuliner yang ada di Desa Rasau B2 uh, Tepatnya nih pentol Pak D ya uh, Pentol ayam Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran Silahkan aja uh, cicipin ya Pak D nya ini ada di Tiga tempat tadi guys Ada di SD SMP dan Min ya? Min min ya? Jadi mungkin konten ini cukup ini dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video selanjutnya. Oke okay guys, thank you guys.